kelompok lindung langsung berlari ke hutan sunyi yang dipenuhi dengan aura menakutkan. Di bawah naungan pohon-pohon besar yang rimbun, sepertinya dunia di depan mereka ditutupi oleh lapisan darah merah yang samar. Ada banyak jenius dari berbagai kekaisaran telah terkubur di dalam hutan. Jelas, setelah hari ini, tanah di sini akan berubah menjadi merah lebih gelap. Ketika kelompok lindung mendarat di hutan, mereka sudah bisa merasakan pertempuran sengit yang tiba-tiba meletus di wilayah ini. Semua orang yang memasuki tempat ini semua menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis gila. Mereka sudah menyerah terlalu banyak untuk mencapai tempat ini. Karena itu, tidak ada yang ingin langkah terakhir mereka diblokir. Bahkan jika mereka tidak dapat melangkah ke peringkat emas nirvana, mereka masih harus melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka. Ini karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Apa yang harus kita lakukan? Mata Sukui memandang sekelilingnya. Suasana di sekitarnya menyebabkan ekspresinya berubah serius. Segera. Dia tidak berani membuat keputusan dan memilih untuk berbalik untuk melihat lindung sebagai gantinya. Mari kita langsung menuju ke Hundred Empire Mountain. Mereka yang bisa mencapai tempat itu adalah elit sejati dan segel nirvana mereka adalah yang terbaik. Lindong berkata dengan lembut, alih-alih menyambar segel nirvana orang lain secara pahit di daerah luar ini. Lebih baik langsung menuju ke kaki gunung seratus kerajaan dan menunggu orang lain melakukan pekerjaan itu. Meskipun mereka yang bisa mencapai di sana semua individu yang luar biasa, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak usaha. Swoosh! Suara Lindong baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak suara angin yang bergegas menuju ke arahnya. Apakah kita sudah ditargetkan begitu cepat? Moling dan yang lainnya juga tampaknya telah mendeteksi sesuatu. Ekspresi wajah mereka berubah sebelum mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Suara angin membelah dengan cepat tiba. Beberapa saat kemudian, banyak sosok datang dari kedua sisi hutan. Akhirnya, mereka muncul di tanah kosong kelompok Lindong. Ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajah Lindong ketika orang-orang ini muncul. Ini karena orang-orang di depannya adalah orang-orang yang dia kenal. Haha, <risi> kakak Lindong. Sudah setengah tahun sejak kita bertemu. Sepertinya kamu baik-baik saja. Seorang pria tampan berpakaian putih. Yang berdiri di antara kelompok di sebelah kiri. Menangkupkan kedua tangannya dan tertawa dengan suara jernih yang nyaring. Ternyata dia sebenarnya adalah orang yang juga memperoleh salah satu dari empat warisan sekte besar yang misterius saat itu, Liu Bai. Ada cukup banyak pakar yang berkumpul di sekitar Liu Bai. Wanita mempesona berpakaian merah mencolok dengan tubuh langsing dan indah di sampingnya. Juga seseorang yang akrab dengan Lindong, Mu Hongling. Di samping Mu Hongling berdiri seorang pria yang tampak kuat. Pria ini memiliki wajah yang persegi dan alisnya yang kasar mengandung gengsi. Kemungkinan dia bukan individu biasa. Ada lebih sedikit orang di sisi kanan. Namun, mereka semua memiliki aura yang kuat. Yang memimpin mereka adalah Yansen yang berpakaian hitam. Semua pewaris dari empat sekte besar misterius telah berkumpul di tempat ini. Sementara Lindung mengamati kelompok Liu Liubai. Pihak lain dengan jelas telah mengarahkan mata mereka ke tubuh mantan. Matanya menghela nafas panjang, ketika mereka pertama kali melihat Lindung saat itu. Yang terakhir bahkan tidak cukup layak bagi mereka untuk melihatnya dengan serius. Namun, sekarang, bahkan diri mereka yang sombong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa jajaran Lindung telah secara bertahap melampaui mereka. Paling tidak, mereka tidak bisa memaksa kekaisaran jaring besar untuk membayar harga yang begitu mahal ketika dihadapkan dengan yang terakhir. Orang-orang ini sangat kuat. Pria berwajah persegi di samping mu Hongling perlahan berbicara dengan ekspresi serius di matanya. Mu Hongling mengangguk dengan lembut, giginya menggigit bibir merahnya saat matanya yang indah menatap Lindong dengan ekspresi yang rumit. Ketika mereka pertama kali bertemu, Lindong bahkan belum mencapai setengah langkah ke Nirvana Stage. Namun, dia saat ini menjadi kuda hitam yang kemungkinan besar akan memasuki peringkat emas Nirvana. Kamu tidak akan datang mencariku jika tidak ada alasan untuk melakukannya. Karena semua orang datang mencari aku. Aku tidak berpikir itu karena kamu mengejar segel Nirvana di tangan kami. Bukan. Lindong tersenyum sedikit. Dia tetap tenang meskipun kedatangan dua faksi besar ini. Dengan kekuatannya, Lindong tidak akan takut bahkan ketika dihadapkan dengan sepuluh kerajaan super besar yang disebut. Saudara Lindong benar-benar tahu bagaimana bercanda. Saat ini, hampir tidak ada orang di hutan kerajaan seratus yang berani menargetkan kamu. Liu Bai tersenyum. Segera. Dia berhenti sebelum berkata. Alasan kami datang ke sini adalah karena kami ingin bekerja sama dengan saudara Lindong. Bekerja sama. Lindong kaget. Karena saudara Lindong telah bertukar pukulan dengan kekaisaran jaring besar. Aku pikir kamu harus menyadari aliansi kejahatan tanah dan pewaris dari empat sekte iblis besar. Kan tanya Liu Bai, "Iya nih, salah satu pewaris dari empat sekte iblis besar kekaisaran jaring besar telah dihabisi oleh kelompokmu, namun masih ada tiga kerajaan kuat yang menunggu kita. Selain itu, di antara mereka, warisan dari sekte Tao diperoleh oleh salah satu dari sepuluh kerajaan super besar, kekaisaran iblis langit, dan kekuatan mereka luar biasa. Berdasarkan informasi yang kami peroleh." Ketiga kerajaan besar ini telah membuat jebakan dan sedang menunggu kami. Tempat yang harus kita lewati untuk mencapai Gunung Seratus Kerajaan sudah disegel oleh mereka. Petik dua. Liubai tertawa getir ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, "Kita sudah bertarung dengan kekaisaran sel darah dan kekaisaran Bonjade. Kami dapat dianggap sebagai pasangan yang sama. Namun, kekaisaran Iblis Langit terlalu kuat. Jika mereka bergabung. Tidak mungkin bagi kami untuk menerobos. Petik 2, alis lindung juga dirajut dengan lembut ketika dia melihat senyum pahit di wajah Liu Bai. Tiga kerajaan besar bergabung. Dengan salah satu dari mereka menjadi sepuluh kerajaan super besar yang ganas. Dengan linep seperti ini, kemungkinan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengisi daya sendiri. Aliansi Kejahatan Tanah dan Aliansi Tiangang adalah faksi yang benar-benar saling bertentangan. Untuk mendapatkan warisan mereka, pasti tidak akan melepaskan kami dengan mudah. Sepertinya tidak ada dari kita yang bisa lari dari pertempuran ini. Yansen berbicara dengan suara lembut dan dalam, "Seberapa kuat kekaisaran iblis langit?" tanya Lindong. "Sangat kuat, kekaisaran iblis langit dikatakan memiliki tiga iblis, yang tertua disebut Song Zen, yang kedua disebut Song Ke, dan yang ketiga adalah Song Ba." Mereka semua adalah ahli yang telah melangkah ke tahap lima Yuan Nirvana. Selain itu, ada juga beberapa bawahan dengan kekuatan luar biasa di bawahnya. Liu Bai mengerutkan bibirnya, suaranya mengandung rasa takut yang kuat. Mereka juga merupakan kerajaan super, tetapi kekuatan kekaisaran iblis langit jauh melampaui mereka. Tiga lima Yuan Nirvana, Stexia. Molding dan yang lainnya di belakang Lindong memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka setelah mendengar kata-kata ini. Kekuatan 10 kerajaan super besar ini sebenarnya mengerikan ini. Mereka memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Kesungguhan melonjak di atas mata Lindong. Ini kemungkinan kekaisaran dengan jajaran termegah yang dia temui sejak memasuki battlefield kuno ini. 35 tahap Yuan Nirvana. Itu mungkin cukup untuk menghilangkan kelompok Liu Bai. Tidak heran mereka tidak berani masuk ke wilayah yang dalam dan malah memilih untuk datang mencarinya. Apakah kamu meminta kami untuk berurusan dengan Kekaisaran Iblis Langit? Tanya Martin kecil dengan setengah tersenyum. Aku tahu bahwa ini membuat hal-hal sulit bagi kamu. Tetapi kamu adalah satu-satunya yang saat ini dapat menangani mereka. Liu Bai tertawa pahit sambil merasa sedikit malu. Orang-orang yang kelompok Lindung harus hadapi dalam aliansi ini akan menjadi lawan yang paling merepotkan. Kita semua dianggap berada di kapal yang sama. Lindung. jika kita dihabisi oleh Kekaisaran Iblis Langit, kamu juga akan dikepung dari semua sisi. Oleh karena itu, tidak ada dari kita yang punya pilihan. Yansen berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini. Semua orang tahu bahwa Kekaisaran Iblis Langit telah membuat pengaturan di daerah yang dalam di hutan seratus kerajaan dan sedang menunggu kita. Bahkan para ahli dari sekte Super Hundred Empire Mountain bisa menatap tempat itu. Kecuali jika kita mundur dari perang Kekaisaran seratus sekarang. Jika tidak, kita harus terlibat dalam pertarungan ini. Petik 2. Lindung mengerutkan alisnya dengan erat tetapi dia tidak berbicara. Jika mereka bisa menang dalam pertempuran ini. Kemungkinan mereka bisa langsung naik ke Gunung Seratus Kekaisaran. Namun, jika mereka gagal, satu tahun pelatihan pahit akan sia-sia. Liu Bai dan Sen berhenti mengatakan apa-apa saat mereka melihat Lindung turun ke dalam keheningan. Namun, detak jantung mereka tanpa sadar telah meningkat. Lindung dianggap sebagai penyelamat potensial terakhir mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing melawan Kekaisaran Iblis Langit. Satu-satunya yang bisa mencapai ini kemungkinan adalah kelompok Lindong, yang memiliki reputasi yang mengejar 10 kerajaan super besar. Mu Ling diam-diam mengepalkan tangannya dengan erat. Suasana tegang menyebabkan pengalamannya kesulitan bernafas. Dia juga bisa merasakan kecemasan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua menunggu jawaban Lindong. Ini karena orang di depan mereka dianggap sebagai penyelamat terakhir mereka. Mata cantik Mu Ling menatap lindung yang tenang dengan ekspresi rumit. Segala macam emosi tercampur di dalamnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda itu, yang pernah berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan di tangannya, akan benar-benar menjadi sekuat ini dalam waktu setengah tahun. Bahkan nasib terakhir mereka bergantung pada satu kata. Suasana tegang ini berlangsung sebentar sebelum dihancurkan oleh napas panjang dari Lindong. Dia mengangkat matanya dan menatap kelompok Liu Bai yang sangat cemas sebelum dengan lembut berkata, "Bisakah kamu berurusan dengan Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Bonjade? Selama Kekaisaran Iblis Langit tidak campur tangan, kita pasti bisa menyelesaikan dua kerajaan ini." Sebuah kegembiraan melintas di mata Liu Bai dan Yan Sen saat mereka menjawab dengan suara yang dalam. Dalam hal itu, Lindong mengangkat bibirnya. Segera, sudut mulutnya terangkat ke busur panas yang relatif berapi-api. Kalau begitu, serahkan saja kekaisaran iblis langit kepada kita. Bagian belakang gigi Hongling menggigit bibir merahnya. Mata cantiknya menatap wajah muda itu. Di mana hawa panas muncul. Sebuah flus yang tidak biasa perlahan-lahan melonjak ke wajahnya yang mempesona. Daya tarik yang dia rasakan terhadap Lindung saat ini telah melampaui salah satu pria luar biasa yang dia temui di masa lalu. Dia tidak menyadari bagaimana situasi ini akan berakhir. Namun, dia tahu bahwa dalam pertempuran besar berikutnya, pria ini akan menjadi keberadaan yang paling mempesona di hutan seratus kerajaan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 600. Terima pertarungan. Saudara Lindung telah setuju. Wajah Liu Bai dan Yansen secara bersamaan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Awalnya, mereka berpikir bahwa akan sangat sulit untuk meyakinkan Lindong untuk bekerja sama dengan mereka. Lagi pula, yang harus mereka hadapi adalah salah satu dari sepuluh kerajaan super besar, Sky Devil Empire. Namun, begitu mereka melihat Lindong mengangguk, keduanya tanpa sadar menghela nafas lega. Lindong terkekeh. Tidak ada yang waras yang ingin bertarung dengan 10 kerajaan super besar yang sesat dan dia juga merasakan hal yang sama. Namun, seperti yang Liu Bai sebutkan, saat ini mereka tidak punya alternatif lain. Karena kekaisaran iblis langit dan kerajaan lainnya telah memasang perangkap, terbukti bahwa mereka tidak berniat melepaskan mereka dengan mudah. Karena itu, kecuali mereka memilih untuk mundur dari perang 100 kekaisaran sekarang. Kalau tidak, mereka tidak punya pilihan selain bertarung dengan Kekaisaran Iblis Langit. Selain itu, secara alami tidak mungkin bagi Lindung untuk mundur dari perang Kekaisaran Hundret. Karena dia menolak menyerah, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Meskipun Kekaisaran Iblis Langit sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung dengan serius. Lagi pula, sekarang, kelompok Lindung juga cukup kuat. Meskipun tiga praktisi tahap lima Yuan Nirvana cukup merepotkan, aku yakin kita bisa mengatasinya, kata Martin kecil dengan santai. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Liu Bai dan yang lainnya tanpa sadar berbalik untuk menatapnya. Wajah muda Martin yang cantik menyebabkan mereka merasa agak terkejut, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Selama periode waktu ini, mereka telah mendengar banyak berita tentang kelompok Lindong. Tentu, itu juga berisi berita tentang Little Marten. Karena itu, mereka tahu bahwa lelaki tampan ini sebenarnya dalam dan tak terduga. Hati-hati, Lindong berkata dengan lembut. Di atas perang Kekaisaran Hundret, ada anggota dari Sekte Super yang memantau hutan ini. Jika Little Marten membuka penutupnya, itu mungkin menyebabkan sedikit masalah. Jangan khawatir. Tidak perlu bagiku untuk menggunakan tubuh asliku untuk menangani praktisi panggung lima Yuan Nirvana. Selama kalian berdua tidak mengacau, kami akan baik-baik saja, kata Little Marten dengan santai. Ada nada kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan yang terkandung dalam nada bicaranya. Sebagai Celestial Demon Marten, kesombongan tertanam jauh di dalam tulangnya dan itu tidak bisa dihapus. Saudara Liu Bai memimpin jalan. Ketika dia melihat adegan ini, Lindong memilih untuk tidak berbicara lebih jauh. Sebagai gantinya, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum pada Liu Bai sebelum berbicara. Iya nih, Liu Bai dengan cepat menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung berbalik dan memimpin. Di belakangnya, Yan Sen dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Akhirnya, kelompok Lindong dengan santai mengekor di belakang mereka. Ketika tiga faksi ini berkumpul, aura gabungan mereka cukup mengesankan. Selanjutnya, Liu Bai, Yansen dan Lin Dong bukanlah individu yang tidak dikenal. Karena itu, ketika mereka melakukan perjalanan melintasi Hundred Empire Forest bersama-sama, mereka menarik cukup banyak perhatian. Mengapa Lin Dong bersama Liu Bai dan yang lainnya? Heh, mereka semua adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dari empat sekte besar yang misterius. Menurut apa yang aku tahu, pewaris Sekte Tauti telah meletakkan perangkap bagi mereka di dasar Hundred Empire Mountain. Faksi itu adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar, Sky Devil Empire. Dengan musuh yang kuat di jalan mereka, bagaimana bisa Lindung berani bepergian sendirian? Petik 2. Sepertinya mereka berada dalam masa sulit. Tiga iblis dari Kekaisaran Iblis Langit bukanlah penurut dan mereka adalah praktisi panggung lima yuan nirvana yang asli. Itu mungkin bukan masalahnya. Meskipun Kekaisaran Iblis Langit kuat, kelompok Lindung juga bukan penurut. Kemarin, ketika Kekaisaran Jaring Hebat pergi untuk melecehkan mereka, akhirnya hanya Lindung dan orang yang disebut Lindiao menyerang dan benar-benar menghancurkan mereka. Kekuatan mereka seharusnya tidak kalah dari Sky Devil Empire. Karenanya, jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya masih mengudara. Petik dua. Pergi. Ayo ikuti mereka dan lihat. Jika kamu melewatkan pertempuran besar seperti itu, itu akan sia-sia. Suasana yang awalnya panas di hutan mulai mendidih saat kelompok besar lindung melintas. Setelah semua, dalam periode waktu ini, Reputasi Lindung telah secara langsung menyusul 10 kerajaan super besar dan semua orang tahu bahwa ia akan menjadi kuda hitam dalam Perang Seratus Kekaisaran ini. Karena itu, ketika kuda hitam ini akan bertarung dengan kerajaan mapan seperti Kekaisaran Iblis Langit, semua orang menjadi bersemangat. Sehubungan dengan suasana yang meningkat di hutan, kelompok Lindung memilih untuk mengabaikannya. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke daerah terdalam hutan. Sementara niat pertempuran berapi-api samar-samar muncul di tubuh mereka. Mereka tahu bahwa pertempuran berikut ini pasti akan mengejutkan seluruh hutan seratus kerajaan mereka. Meskipun hutan ratusan kekaisaran sangat luas, bagi sebagian besar praktisi elit di sini, hanya perlu satu jam bagi mereka untuk melintasinya. Namun, untuk mendapatkan segel Nirvana yang cukup untuk memungkinkan mereka naik ke peringkat emas Nirvana, mereka harus menjalani pertempuran brutal yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, meski begitu, meskipun ada beberapa individu yang saat ini berada di wilayah terdalam hutan seratus kerajaan, mereka semua memiliki kesamaan. Itu, mereka semua sangat kuat. Di sisi selatan Hundred Empire Mountain, adalah area besar yang dipenuhi dengan bebatuan aneh. Medannya cukup aneh dan beberapa bebatuan setinggi beberapa ratus meter. Seperti Gunung Kecil, ini adalah salah satu dari beberapa jalan yang harus dilewati setiap orang untuk mencapai Gunung Seratus Kerajaan. Bagi para praktisi yang bepergian dari selatan, mereka semua harus melewati daerah ini sebelum mereka dapat naik ke Gunung Seratus Kerajaan, di belakangnya. Saat ini, ada beberapa sosok berdiri di atas batu-batu besar itu. Samar-samar, ada aura dingin dan berbisa yang beredar di udara. Di titik pusat di medan yang dipenuhi batu-batu aneh ini, ada selusin figur yang duduk diam-diam. Mereka tidak sengaja mengaktifkan kekuatan Yuan mereka. Namun, masih ada angin melingkar terbentuk dari Yuan Power melolong di samping tubuh mereka, mengeluarkan suara dengung yang dalam. Selanjutnya, untuk ketiga sosok yang duduk tepat di depan, getaran ini adalah yang paling hebat. Mereka bertiga mengenakan jubah panjang hitam dan ada gambar tengkorak di jubah mereka. Dimanapun jubah mereka bergoyang tertiup angin, sepertinya kerangka itu akan melepaskan pakaian mereka dan langsung menelan manusia. Ada sedikit kesamaan di antara penampilan mereka. Sementara itu, tekanan Yuan Power yang mengkhawatirkan muncul dari dalam tubuh mereka dan menyelimuti seluruh area dengan batu-batu aneh, menyebabkan beberapa ekspresi orang berubah. Swash Seorang tokoh cantik berpakaian biru menerobos udara sebelum dia mendarat di atas batu besar di rea ini. Sosok langsing dan memikat milik Lanying yang dikenal Lindung sebentar. Mereka benar-benar meletakkan pengaturan yang tangguh seperti itu. Saat Lanying menatap tiga sosok yang duduk, murid-muridnya yang cantik membesar. Haha, sepertinya Kekaisaran Iblis Langit berencana untuk melakukan penyisiran bersih dari kelompok Lindung di tempat ini. Tiba-tiba Tawa hangat muncul dari belakang Lanying. Setelah itu, dia melihat sesosok tubuh mengambang dengan lembut di belakangnya. Itu adalah seorang pria tampan mengenakan pakaian putih bulan dengan pedang panjang di punggungnya. Saat jari-jarinya menyentuh tanah, samar-samar, aura pedang yang sangat kuat menyebar, menyebabkan retakan kecil muncul di batu-batu besar di sekitarnya. Kamu terlambat satu langkah, Lanying tersenyum ketika dia berkata. Aku bertemu orang itu dari pedang kekaisaran di sisi utara dan aku bertarung dengannya. Itu sebabnya aku sedikit terlambat. Pria yang membawa longsword tersenyum ketika dia menjawab. Oh, orang yang mencintai pedang itu sama seperti dia mencintai hidupnya. Seberapa kuat dia sekarang? Lan Ying dengan lembut mengangkat alisnya dan bertanya. Dia juga telah maju ke tahap Five yuan nirvana. Heh. Teknik pedang leluhur kekaisaran pedang sangat luar biasa dan mereka tidak kalah dengan teknik pedang surgawi dari kekaisaran langit kita. Petik 2, Tiga Song Brothers telah menyusun formasi yang cukup menakutkan. Apakah kamu pikir Lindong akan berani menantangnya? Pria itu tiba-tiba berbalik untuk melihat pria yang dipenuhi batu-batu aneh. Ketika dia melihat formasi ini, dia bertanya dengan mengejek. Tiga keluarga Song Iblis semuanya adalah praktisi panggung lima yuan nirvana dan mereka dianggap sebagai kekuatan tempur elit dalam perang seratus kerajaan. Saat ini, mereka bertiga memiliki segel nirvana ungu emas dan telah melangkah ke peringkat emas nirvana. Pria ini, bernama King Feng, sedikit terkejut bahwa mereka benar-benar akan menggunakan formasi seperti itu untuk berurusan dengan kelompok lindung. Aku khawatir kamu salah kali ini. Aku telah bertemu Lindung dan dia orang yang sangat menarik. Selain itu, mereka cukup kuat juga. Bahkan jika kekaisaran iblis langit akan menyerang mereka, hasil akhirnya ada di udara. Lanying tersenyum lembut saat dia berkata, teguk, ketika dia mendengar kata-katanya. King Feng dengan lembut mengangkat alisnya sebelum dia bertanya dengan tidak percaya. Aku tidak percaya itu akan muncul. Kamu harusnya sadar akan kekuatan saudara-saudara Song. Petik dua, Lanying tersenyum sebelum dengan lembut mencengkeram tangannya yang seperti batu giok. Setelah itu, matanya yang cantik menoleh ke jalan bahwa setiap praktisi harus menyeberang untuk mencapai Hundred Empire Mountain. Sebelum dia dengan lembut berkata, "Jangan memandang rendah mereka, atau akan ada harga yang mahal untuk dibayar untuk sekelompok anggota kekaisaran peringkat rendah untuk membuatnya di sini." Itu membutuhkan ketekunan, bakat, dan kecerdasan. King Feng, jika kamu tidak memiliki dukungan dari kerajaan surgawi, apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa membuatnya di sini dan memiliki reputasi yang bisa melampaui 10 kerajaan super besar? Petik 2. King Feng kaget. Akhirnya, dia dengan lembut mengurangi seringai mengejek di wajahnya. Setelah dia terdiam sesaat, dia perlahan berkata, Mungkinkah? Ying tersenyum lembut, dagunya yang tajam sangat memikat. Saat dia mengangkat kepalanya, dia dengan lembut tersenyum. Jadi, mereka telah tiba. King Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Hanya untuk mendengar suara angin yang bertiup tiba-tiba muncul dari hutan yang jauh itu. Setelah itu, beberapa tokoh yang dipenuhi dengan niat pertempuran kaya berlari keluar seperti pisau tajam. Apakah mereka benar-benar datang? Dalam sekejap, di daerah yang dipenuhi dengan batu-batu aneh, tiga sosok berjubah hitam yang telah menutup mata mereka.